Halo, saya Raffrodo Hombing, saya dari Dairi, Sumatera Utara. Saya guru Yayasan Tangan Pengharapan yang saat ini bertugas di FLC Latino, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Dan ini adalah bulan kesembilan 9 saya melayani di tempat ini. Saya mau berbagi cerita tentang bagaimana Yayasan Tangan Pengharapan membentuk calon-calon pemimpin masa depan bangsa melalui sebuah deklarasi pemimpin masa depan bangsa. Deklarasi pemimpin masa depan bangsa setiap pagi kita ikrarkan dengan lantangnya, bukan tanpa tujuan. Saya percaya bahwa setiap kata-kata punya kekuatan, punya power bagi diri kita maupun bagi orang lain. Hal-hal baik yang selalu kita perkatakan akan menjadi bagian dari belief system kita yang mempengaruhi bagaimana cara kita bersikap, cara kita berperilaku. Saya percaya bahwa kita adalah apa yang kita perkatakan. G Saya terharu setiap mendengar anak-anak dengan lantang membaca deklarasi Sebuah kata yang menjadi harapan anak-anak Kelak menjadi seorang pemimpin bangsa Saya berharap lewat deklarasi ini Anak-anak akan tumbuh menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan Berintegritas Serta tidak hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri Tapi memikirkan kepentingan orang banyak Di tahun yang baru ini kami berharap dapat terus melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa melalui program-program yang ada. Melalui deklarasi ini, kami bertekad terus berjuang untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Mari terus dukung kami dalam melahirkan pemimpin bangsa melalui program Feeding and Learning Center dan Sekolah Berasrama. Dukungan Anda sangat berarti untuk mereka bisa meraih impian. Bersama Tangan Pengharapan, menabur cinta untuk Indonesia.